Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan antara tim Putra SMA Negeri 1 Komunik Utara Berhadapan dengan Marjuama <a> <*N> <s números di. risos> <h zitten adaptation> coba ke toko-toko masyarakat iya, tokoh -tokoh. berkumpul nih toko-toko terkenal iya Tulut, jangan kayak kemarin Pak tiga kali mentalit yang cukup bagus dari pemain-pemain Ray dari satu sama sudah ada Hai berapa sempurna tadi diakuikan oleh para pemain-pemain yang terjuang baru masih bisa diselamatkan Gatok Spike Masih dapat ditahan Spike Gol yang sempurna ya, Masih bisa diselamatkan. Paten Rudi. Pelat SMA 1 Pamuka Negara lakukan skor. Ah dari sana gapot. Mantap. Paten Rudi masih bisa ditahan. Kalau dorong saja bola. Ada Seprona. Baik. Ini Lakukan siap, ada di disana Barang saja bilang gata tadi Kalian ini, tipis memang Tidak dapat diselesaikan Ria Persia, Ria sempurna dari Riau Ditembeli Riau disana Kalian ini Masih Bisa diselamatkan Lagi kalinya Katanya masih bisa dibuang dari Marju nah, ya, yang yang perjalanan atau Jari -Jari, dari pemain-pemain satu 1 Pembangunan lima sama. bersiap, Permainan di de depan eh, siap. Ada sepuluh di sana. Wow. Ayo, Lakukan serve, gator. Angkat bola. Dan ke bawah dari asal. Bersiap, gator. Ekaprasetyo. Lakukan serve. Laku, kan, Balon, gator. Lakukan sudah. Ada, tidak ada. Laki-laki. Ada, tidak ada. Laki-laki. Ada, tidak Ada, Kali ini error, Pak. Kali ini angkat, ini ini adalah. angkat sama saat ini. out. Lakukan Ada di sana. Kali ini oleh... Di luar Asman menyatakan bola jatuh di luar bidang oleh kembali. Pak. <San> Oi, bidadara dan bidadarinya semua mengumpul di sini nah. Ah. ah. Mas di di lagi nih Bayar-bayar <guluh> dari tadi. <San> Para pencinta bola poli, Ayo, jangan bingung lagi, bingung jangan bingung lagi bingung diprediksi, Bukan, jangan jang nang, lagi diprediksi. Saya punya prediksi lagi hari ini. <tuk> ini adalah final Turnamen Binturung Cup tahun 2023. Dan para mengumpul, eh mengumpul, para mengumpul, penggemar setia bola poli, depatnya di Desa Binturung, Kecamatan Pemukan Utara, Kabupaten Kota Baru. Para mengompol bilangnya. Agak tuh. <laughs> Eleh. Agak tuh batu tuh. Agar enggak daro. Oke, okay, kembali lagi masuk. Bisa, bisa. Oh, siap ini, Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> Ya! Kau Ulang lagi ya, dia ini Allah salamat ya set tiga ini meja tajam dari tim berdua mah kembali menambah poin wow ah, okay. oh dua dua di set ketiga ini. Oh. Sementara dalam final turnamen bin Cup bola voli ini dihadiri oleh Camat Pamukan Utara Bakau, Kramil, para manajer Minamas dan kepala desa serta kepala SMK Bu Bunga Oke, semakin menegangkan pada sore hari ini di set ketiga, eh set keempat, apakah Semansa bisa mengungguli dan mengakhiri, oh, akhirnya para putaran keempat, Semansa mengungguli, akhirnya posisi tiga, satu. Selamat kepada Aspansa atau SMA Negeri 1 Pamukan Utara yang berharap pentingan tim dari Narjuama. Akhirnya posisi belum menjadi 3-1. akhirnya berakhir sudah pertandingan untuk perebutan juara 3 antara SMA Negeri 1 Pemukan Utara berhadapan dengan Marjuama dan SMA 1 Pembangunan Utara mengungguli dengan skor 3-1. Selamat kepada SMA Negeri 1 Pembangunan Utara. Semangsa akhirnya berhasil merebut kejuaraan 3 dalam turnamen Binturungkap tahun 2023. Semangsa kembali <tuk> Allahu <tuk> Akbar. <tangan> <tuk tangan> dan berakhir sudah permainan kita akan tunggu permainan perebutan juara 1 antara Bang Limaduyok dengan Bintrum Putra demikian kita akan sajikan pada video berikutnya